Manajer like hai, oh, this moment From this <laughs> hai, oh, hai, hai, hai, itu hai, banyak. hai, hai, ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Mari kita melihat bagaimana reaksi wanita karir ASN kalau mendengar kata. Duit atau uang Atau orang Manado bilang mani money, money Atau Atau orang Manado bilang duit Bagaimana reaksi Para wanita karir Kalau mendengar kata tersebut Dan Kita akan Coba beberapa sampel untuk kita Tanyakan Ayo kita cek Caranya mudah, kita coba dengan cara yang simple Yaitu kita memberikan input berupa kata yang berhubungan dengan duit, uang Dan e, para wanita karir ini harus menjawab secara spontan, cepat, tidak lebih dari tiga menit Dan kita akan mendapatkan bagaimana reaksi wanita karir di Manado jika mendengar kata uang Uang Ibris <laughs> Doi Peaches Money Bukan money yang Money, money Money Tidak perlu disebutkan dengan kata-kata Cuma dengan ini Duit pakai duit kurang, Menang. duit banyak, bahagia, pejabat berduit, berduit, tempat simpan duit. uang belanja duit apa duit apa uang money uh, doi. doi duit uang uang duit kurang minus <tuk> duit banyak kaya mereka pejabat berduit uh, kegelumuran tempat simpan duit Dibingan bu? Rentenir? Asik Uang yes. Belanja Doi Doi Babli <laughs> Money Money, money. doi Kalau duit Duit, money Kalau duit kurang Lagi kepala kalau duit ya, banyak, senang. Ya Kalau pejabat <s5000> berduit, kaya. Kalau tempat simpan duit, bang. Dipinjam duit? Bang. Bis dui. Asik. duit? Asik. B. Semua kita? Iya, duit. Uang, <kesan> uang, duit, duit, uang, du du money. money. Duit, duit kurang Kurang kaya berduit Buit oh, iya. banyak Kaya malaya ah. Tempat simpan duit Boji Asik Demikian uh, Yang kita Lihat reaksi Para wanita karir terhadap Kata uang Orang menado bilang doi kita ketemu dalam video-video selanjutnya dan tetap semangat